Assalamu'alaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua Assalamu'alaikum swastiastu, namo budaya Jumpa kembali dengan saya di channel Lintinger Pria ganteng itu relatif Pria yang linting itu baru namanya kreatif Suka Lintinger, yuk izilah ke tinggi. Hemat murah permarem Kali ini saya akan mereview ipa rokok ya Maka salis tinggi ya Sobat Lindingan Ini pencita asap, tembakau, sain dunia raya merdeka-merdeka Saya akan review ipa rokok dari bahan kayu setigit ya Sobat Lindingan Seperti ini penampakannya panjangnya 12 cm ya sobat intinya warnanya seperti ini bahan lokal original Indonesia ya ujung pipa bulat lubang lebar intinya. ini ada ringnya multi size ya untuk Gaul ukuran dari reguler, mil dan sc. bahkan penting bisa masuk juga. Ya. Finishing halus, halus. Ya, ini. istimewa sekali. Ini. Alami, tanpa bahan pewarna tambahan ya. Tidak ada permis, tidak ada cat jadi, warna di luar dengan warna di dalam sama ini sobat ini kalau ada pewarnaan tambahan warna tambahan biasanya di sini beda di dalam lobang ini saya akan coba merasakan sensasi merokok dengan pipa bahan kayu tinggi ini sobat apakah merubah rasa aslinya dari tembakau atau sama sekali tidak lupa. Sama. Ini saya akan coba linting. Dan saya akan mencoba eh, menggunakan menggunakan pipain Merasakan sensasi merokok dengan pipa dari bahan kayu stiki seperti ini. Bakauanya sudah siap, saya akan linting dengan hand roller ya, scrollinger ya. Tanpa menggunakan filter. Jadi intinya sudah jadi siap. Saya akan bakar dulu rokok ini dan merokok menghisap rokoknya tanpa menggunakan pipa. Apakah ada perubahan dirasa ya? Apakah rasa rokok ini akan berubah setelah menggunakan pipa ini? Rasa asli bawaan dari ini tembakau danhir makan di saya saat baru nanti saya akan coba uh, merokok dengan menggunakan pipang kok aslinya ya, tanpa filter, tanpa filter. Aroma rasa dari kandil ini masih asli. Kita akan coba mengisap rokok ini dengan menggunakan pipa dari bahan kayu segini seperti ini. Sisi ya pasti sobat jadi pipa ini bahan kayu tinggi ini tidak merusak rasa aslinya ya dari tembakau rokok ini dari ini sangat recommended sekali ya sobat dindinger sobat dindinger menggunakan tembakau apapun bahannya itu tidak merusak rasa asli dari tembako Dia hanya menunjang penampilan saja sobat ini ingat. satu manfaat dari menggunakan pipa itu jari-jari tidak kuning ya sobat ini beda dengan ketika kita uh, merokok tanpa menggunakan pipa seperti ini. Jadi, ini jari mudah kuning kena nikotin sobat ini Jadi, halus warna alami bahan lokal Indonesia ya original lokal Indonesia finishing istimewa sekali soal ini ujung bulat lebar ada rimnya merokok jadi makin keren soal ini gagah penampilan kita semakin keren Wow sobat ini merokok dengan disertai kopi, sobat ini terasa nikmat, terasa enjoy sobat ini. mantap sobat ini sungguh eh. sobat ini, rokok kami memang bukan buatan pati tapi kualitas rasa rokok kami perlindungan Dewi tidak kalah dengan rokok pati kan? yuk hijrah ke diwi, hemat murah tur marem. Mama shopping, Mama blowing, Abang Linting. Jaya lah tembakau Indonesia, jaya lah rokok tinggi. Ingat, merokok, jangan takut mati. Kalau... Mati karena ada untuk rumit-rumitnya. Demikian tadi suka ditinggal, review saya kali ini mengenai pipa rokok dari bahan kayu tinggi Ini recommended, recommended, ya. Sudah banyak dijual di toko online. Teman-teman bisa pesan atau di outlet outlet kios-kios, tinggi ya. Sudah tersebar di Indonesia. Semoga animo masyarakat semakin tinggi untuk mencoba rokok tinggi, akan menunjang ekonomi bisnis rokok. Ya, semakin maju dengan banyaknya masyarakat yang beralih ke rokok tinggi. Salam hemat, pria kreatif, pilih tinggi. Ciao.